selamat pagi hari ini kita mau olahraga dan aku ajak anak bayi aku kita mau olahraga keluar ya guys ke jalan coram ini kakak safa main sepeda roda dan kita mau sampai ke ujung jalan sampai ke jembatan sekarang kita ada, -ada jembatan kita mau cari jajan Biasa ya, ending olahraga adalah jajan dan makan Dan sekarang kita udah ada di tempat sarapan Jajanannya banyak banget Dan kita udah milih jajanan apa yang mau kita beli Ini anak aku mau beli nasi gemuk Biasa ya, ibu-ibu itu kalau udah keluar mampir ke warung sayur buat masak nanti siang Kita mau masuk apa ya Mau masak soto ayam sekarang kita udah otw pulang udah ada belanjaan dan suami aku lagi main latu-latu lagi musimnya latu-latu ya guys jadi main latu-latu kita pulang dulu ya see you next time